Halo guys, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel Seven Ska Official. Oke guys, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset Alek Motion lagi guys ya.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 Oke okay selanjut ke preset yang kedua ya Oke okay guys, selanjut ke periset yang ketiga. Oke okay guys, selanjut ke preset yang keempat ya.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 Oke, okay guys, selanjutnya ke preset yang ke-7. Oke, okay, okay. guys, selanjutnya ke preset yang ke-8, ya. Oke selanjutnya ke preset yang ke-9 Oke lanjut ke preset yang ke-10 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-10 ya Oke, okay, selanjut ke perset yang ke-11. Hey, hey. Oke, okay, lanjut ke perset yang ke-12. Oke lanjut ke preset yang ke-13. my best counter. <tik> Oke lanjut ke preset yang ke-14. Oke, okay guys. Selanjutnya, ke persediaan yang kelima belas. Oke, okay guys, selanjutnya ke persediaan yang keenam belas. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Oke okay guys, selanjut ke preset yang ke-17 yeah.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 Oke okay guys mungkin segitu aja presetnya semoga kalian suka ya oke okay, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya